Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل uh, berjumpa lagi dengan saya di sini teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah dan di bawah Allah Subhanahu Oke, okay, pada kesempatan kali ini uh, kelanjutan ya dari materi-materi yang sebelumnya masih di jalur uh, ini gerbang logika, tapi ini berbasis transistor ya ini yang sekarang nor, nor itu ya sekilas mirip nama orang sih seperti itu tapi ini e, merupakan peranggaian yang kebalikannya dari or, not or seperti itu oke, yang pertama-tama seperti biasa, e, jangan lupa outputnya ini berupa led ya langsung kita pasang, anoda-katodanya jangan sampai keliru Oke, ini anoda, nih katoda seperti itu katoda, Anoda itu yang ke positif Sebelah mana saja, boleh teman-teman Yang mau sebelah sini, sebelah sini Tidak masalah seperti itu Oke, okay. tapi karena kemarin-kemarin uh, Out-nya di sebelah kanan Maka kami ini taruh di sebelah kanan Seperti ini ya Tuh Ya, benar ya Seperti ini Oke okay. Kemudian untuk resistor penahan eh, ini, biar tidak jebol, ini pakai yang 10K. Kami bebas ya, yang penting ada resistornya dan nilainya bisa bervariasi teman-teman. Oke, seperti ini. Kemudian untuk groundnya siapkan seperti ini ya, Di sini. Jangan sampai keliru teman-teman ya Jangan sampai meleset juga Ya kurang lebih seperti ini teman-teman ya Oke Ini BD139 lagi Seperti itu di sini B, C, E seperti itu terserah yang mana saja ya tempatnya saya akan letakkan di sini teman-teman ya, agak dekat apa apa sih ya oke okay. kemudian karena ini yang apa yang B seperti itu maka eh, emitornya kita sambung dengan ini uh, dengan ground seperti itu. Ini pakai yang 1K ya? Oke, emitornya kita sambung dengan ground. Jadi yang lebih panjang, ya, emitornya sudah dengan ground, sudah kan nol ya? Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, okay. kalau di gambarnya tanpa ini ya tanpa uh, resistor, oke okay, ikuti aja aturannya. Di aturannya tanpa resistor, cabut aja resistornya ya. Sebenarnya dikasih juga tidak apa-apa teman-teman. Ya begini saja ya, tanpa resistor. Kemudian resistornya taruh di b. ini B ya. Seperti ini, kemudian ini di B-nya nanti saja ya, karena ini inputan seperti itu. Oke, begini teman-teman ya, -teman kelihatan ya? Oke. Kemudian di resistor ke eh, transistor kedua seperti ini. Akan dekat apa apa? Untuk menghemat kita pasang dulu untuk B nya Untuk inputan ya Di sebelah sini Dan kita biarkan dulu tanpa kabel Ada inputan ya teman-teman ya Oke kurang lebih seperti ini teman-teman Oke Kemudian kolektor dengan kolektor Itu nyembung ja, Kolektor dengan kolektor nyambung oh ini ya kolektor dengan kolektor nyambung kolektornya tengah ya oke kolektornya di sini di tengah sini ya, ya. saya taruh sebelah sini saja teman-teman ya ini belum nyambung langsung ya saya taruh sini, ya, atau taruh di sini, ya, kita pakai dua jalur nanti, ya, kolektor yang sini agak sulit ya, dua pakai dua kabel teman-teman ya. dengan kolektor yang ini, ini masih kolektor yang pertama ya, yang A ya, oke. Karena kolektor dua-duanya ini nyambung dengan out, ya. Jadi kolektor yang sini nyambung dengan yang sini ke out ya. Ini sudah tidak sama teman-teman dengan yang yang apa, yang kemarin-kemarin ya tekniknya. Kemudian kolektor yang sini, ya, kolektor yang ini kan A ini B, input A, input B. Kolektor yang A taruh sebelah sini, eh yang B ya. Taruh sebelah sini, taruh sebelah sini. Ini improvisasinya begini, teman-teman ya, salah satu improvisasi. Makanya saya sering bilang improvisasi, yang penting jawab apa ininya benar ya. Oke ya. Begini sama, teman-teman ya. Jadi menyatunya di sini ya. Kolektor yang A dengan output Ya Masuk ke sini Dan kolektor yang B Masuk ke sini juga Ini sama ini Dengan gambar yang teman-teman Lihat di, di layar seperti itu Oke Karena sudah masuk out Tinggal apanya ya, e, Tinggal ini Ya Sebelum ke out ini masuk ke positif. Masuk ke positif ya. Ada resistor ya. Jadi. Oke. Okay. Resistornya di sini. Positifnya di sini. Ya, tidak harus persis seperti ini ya. Yang penting jalurnya benar. Hanya itu. Yang penting jalurnya benar. Oke. Okay. Oke sudah masuk ya begini oke tinggal lamanya tinggal emitor dengan emitornya ya ini akan saya eh, buat beda lagi teman-teman jadi jadi ini ya nah ini ini berbeda dengan gambar caranya tapi tetap benar nilainya, ya ini yang saya sebut dengan improvisasi, ya, oke, sama-sama ya ini. Ah begini, ini sudah sedikit berbeda dengan gambar rangkaian di layar, tetapi eh, prinsipnya sama seperti itu. Ini yang saya sebut dengan improvisasi, jadi tidak monoton seperti itu. Oke kita akan uji coba. Untuk dicoba kita membutuhkan e, dua inputan. Inputan satunya di sini, inputan satunya di sini. Ini yang B, ini yang A. Pertama-tama B dan A itu masukkan ke nol atau ke ground. Satunya masuk, satunya masuk. Jika memang rangkaian ini benar, maka ini menurut prinsip NOR, ya. Ini akan langsung nyala. Oke okay, ya. Power supply-nya ya ini ya. 5 volt. Oke. Okay. Oke, okay, masuk ya. Kita masukkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya langsung hidup. Sepertinya ada masalah. Kok bisa tidak hidup? Nah ini kita cek teman. -teman. Apakah di ininya? Oke okay, teman ya ternyata bagian sini belum nyambung dengan bagian sini ya e, groundnya dengan ini dengan positifnya belum nyambung kita sambung dulu ya kita sambung dulu ya ini positifnya di sini insyaallah ini sekarang aman ya oke okay baru kita tancapkan ini kalau ditancapkan Insyaallah langsung akan hidup ya seperti itu kalau menurut rangkaiannya Oh ini ada yang saya lepas tadi di sini ya Oke kita cek teman-teman ya Bismillahirrahmanirrahim Insyaallah ini sudah karena ini 00 menurut di ininya di tabelnya akan langsung nyala kenapa tidak menyala oh ininya kegeser barusan ya maaf teman-teman ya saya pindah dulu ya bismillahirrahmanirrahim insyaallah langsung nyala ya langsung nyala ya oke okay. seperti ini teman-teman ya ini langsung menyala. Oke okay, ini. Eh, yang B 0. Yang A 0. Maka outnya 1. Kalau dicabut ini. Sama-sama 0 sih seperti itu. Sama-sama 0 ya. Dia akan mati. Apabila salah satunya. Bernilai 1. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini tetap di 0. Yang B. Yang A saya masukkan ke 1 Harusnya mati Mati ya Berarti ini nor benar Oke Saya kembalikan ke posisi pertama Posisi kedua sudah selesai dilaksanakan Sekarang posisi ketiga Yang A 0 Eh Oh yang, yang A 0 Yang B 1 Ya Yang A 0 B 1 Sabut mati. Oke, okay. kembali lagi ke posisi pertama, posisi ketiga sudah ada Sekarang posisi keempat. A1 B1. Ya, mati ya. Kalau begini sama dengan 00, sama dengan begini. Kalau begini sama dengan 11. Ini 0. Oke, okay, rangkaiannya seperti ini teman-teman ya kalau improvisasi ya. Tadi ada yang lupa. Oke. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Kami akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.